Nah, bisa, bisa Semoga cahaya <laughs> bulan selalu dari kita. Monster Wiped Wiped out. out. Meskipun hutan ini gelap dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya. Mau yang bisa mengalahkan sapri by one Jago, okay. elf tidak akan menyerah tak peduli berapa banyak penderitaan yang harus dilewati oh. semoga cahaya bulan selalu menyinari kita Semoga cahaya bulan selalu mendari kita. Satu matahari yeah. hebat. Jangan uh. pernah menyerah atau bersiaplah untuk kehancuran. Oh. Lalu keton yang gue liat, ya apa jadi. Menamain, menangani untuk memandangkan pertanjang dulu. Semoga cahaya bulan selalu dari kita mau komputer menang yeah. Menang komputer Ayo tau kok White out men komputer sih ragu komputer ya men komputer para dan sederhana. panahku adalah jawabanmu Siaplah. Gajah kill. Kill selalu dari kita. Els tidak akan menyerah, tak peduli berapa banyak penderitaan. Cahaya bulan kill. Huh. Kill. Huh. Semoga cahaya bulan selalu Semoga cahaya bulan selalu kita. Huh. bisa pergi kemana? semoga cahaya bulan selalu dari ku dua enam bosku get slain. cahaya bulan selalu menerangi kita. Yeah. Yeah. Yeah. Inilah <suara> <Legendary>. <suara> Double kill. kau campuri, anak. berik game Menang heng prajurit itu sematet beneng Ibu. Apa cerita? Victory. Heng prajurit itu sematet lo menang ri. Terkecuali kaki sematet.